Hello Dia Selamat kembali bersama saya, South Kita kembali semula, Assalamualaikum Hari ni kita akan bermain game yang bertajuk The Apartment Tak tahu lah lagu ni kalau kena copyright aku ganti dengan lagu lain je, tak takpe Setiap masa Sekejap, ada kelibat je tu You what? Recording, sudah, ready? Okay, let's go <laughs> Sabar Alright Aduh <sighs> Okay, dia, dia nak pergi apartment Abang dia dah lama takde Okay My brother live in apartment 24 Okay, ini pun makan GPU gak, Tapi tak apa. We got this Apartment 24 eh? Oh, ni 21 Ui, start-start belum pula apa-apa ni 22, 21, 24 Let's go Ambil kita kali ni Habislah Bila apa-apa lagi Dua puluh lapan belas Dua puluh tiga Dua puluh empat Okay aku bagi background sikit game ni Okay so game ni Orang yang buat game ni dia, dia buat game dah Lepas tu dia Dia Cancel Sebab dia dah Penat kot So dia buat ending je so, Kita tengoklah lah macam mana Oh Alright dah sampai Paman, Assalamualaikum Assalamualaikum dia memang grafik macam ni guys. Dia macam style. Horror punya game kan. Eh? Ush. Mula apa-apa dah ada kelibat dah ni. Awal-awal. It's in the basement. Coming from the trees. Hello? Oh. <laughs> Alamak ada orang ketawa tower? He he he. Aku dapat clipbot tu pergi belah sana. So kita eloknya pergi belah sana ke macam mana ni? Oh ada lampu. Uh gelap. Uh gelap. Wo wo wo Uh gelap. The roots. Roots everywhere. Ini hantu pokok ni. Hai, bidu tak buka belakang. Jangan macam-macam. Buka pula ni, pilih apa ni? Ni ni just almari, almari, almari okay. Don't go down there. Don't go, aku pergilah padahal. Hai. Boleh lari, boleh lari. Eh, okay, sound relax, sound. The door is locked. Sure. Roots. Ah, kan ada kunci. pak. Kitchen door. Ah, kitchen ni sini ke? I guess. Yup. Masuk. Kitchen. There we go. Kita dah sampai dapur. Apa kali ni. Selalu kalau game. Game horror kita punya menu hari ni adalah. Pizza. Ready, guys? Kan? Ready? The door is locked. Kunci lagi. So, maknanya ada lagi satu kunci. Aku kena cari. Di manakah? Woy! Wahai kunci. Aku yang akan... Huh! Aku yang akan... Aku tengah mencari-cari kunci, guys. What? Uish. Aku tengah men... Oh. Belakang ni lah. Okey, belakang tu. ada something. Aku tengah mencari kunci. Lepas tu tiba-tiba dia bantai dia tu. So salah satu dia ber... ni mungkin Oh, boleh boleh buka. Kau tengok ni, aku punya lama. Ada boleh jumpa something. Ha, bedroom door, finally. Aku jumpa something setelah 5 minit. Alright. Boleh buka. Aku ingatkan left click punya E guys. E! e. <laughs> ah. Bedroom. Interesting. Ah. Ui. Bersepah biliknya. Ini pun tak buat ni. Katil tak tak dikemaskan. Alright. So aku dah tahu dah. Apa ni? Ada akar. Cool. Oh. Ada apa ni? Ada lighter. Macam pakai lighter. Ah, uh, macam nak pakai. Aku tak tahu macam nak pakai. Tapi aku ada lighter. No worry. Pastu ni buku apa ni? Alright. So aku sim kita geraklah kut. Kita ada ada lighter tak tahu boleh buat apa. Oh, aku tahu. Bilik gelap tadi tu. True. Bilik ni. Hallway outside. Light light lighter, lighter. Oh, okay. Okay. Woo. What the heck? Boleh buka pintu Oh tak boleh tak boleh tak boleh Ada kunci pula atas ni Utility room in the hallway Yo Hello Jangan main lampu eh Oh aku tengah pegang lighter ke, ni Aku rasa Oh, utility room Okay Aku ter... Aku terkunci gila Oh, oh Oh, no. Eh, oh Wait, point. Aku terjatuh dan... Aku kena bug lah, gila. Aku kena bug. Aku nebak, Aku kena bug, guys. Woi! Lagi sekali. Yaudah oh, terkejut aku. Okey, Aku kena bug. Jadi, kita kena ulang balik lagi sekali. Tapi kali ni aku dah tahu dah. Nak buat apa. Alright. Macam mana lah aku boleh kena bug pula? Aduh. Ah, tu lah, lighter. Ha? Tu lah. F. F guys tu lighter. F untuk aku juga. Ha, baru nampak lighternya. Nipu betul. Okay ambil. Alright. There you go. Oh tuan. Baru aku nampak. Klibat dia. Finally. Baru aku nampak. There you go. And then kita pergi sini. Dia okay, hati-hati ya Buka ni. Buka ni, aku dah tekan. Ah. Oi! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aku tak ready untuk tu. Guys Aku tak ready Untuk hantu pokok Oh gila-gila hantu tu TV ni siapa Bising siap TV Diam TV Okay kan sekarang kan aku dah later. So dia ni kata apa Utility room outside Let's go Ni dia Utility room Let's go uh, 24 Easy Yap. Okay oh. Ah. Uh, tu siapa kat hujung tu? Ready guys, ready ready, ready. There's no way. Yuro, yuro. Ah! Aku yang akan Aku yang akan dia tak pergi straight. Kali, Kali ni kita lepak kat dalam ni. Tak ada masalah. Kita ada tempat yuro kat dalam ni tak ada. Masuk pulak dalam pintu Okay Pecah siap pintu ni Alright Pilihan yang bijak Don't go down there Aku setiap akan pergi Tempat ni dah, dah betul lah Alamak Basement dah buka Jom Sprint-sprint Apa ni? Ni semua penduduk apartment ke apa? Belakang tu apa? Belakang tu apa? Tengah mendaki sekejap Waduh wey, Berlalu gerak lu Tapi ada yang datang, tu Berbetan tu. Oh bila? Lah, dia kau mati. Dah tu Apartment ni Aku pun jadi juga master tu Itulah dia guys Dia apartment Jump scare dia boleh tahan Aku terkejut juga Overall game ni Best uh, Walaupun gamenya Ditamatkan Kau tengok Dia tengok aku tu Walaupun game ni ditamatkan Sebab developer dia dah, dah Tak ada mood nak buat dia masih lagi game yang agak menarik Untuk kita main Di malam Jumaat Okey, korang tengok hari Jumaat Aku main kami malam Jumaat So itu dia Thank you so much Kalau korang rasa Kalau korang rasa game ni Mengejutkan korang Korang like Macam biasa Korang subscribe Korang share Dan kita akan jumpa lagi Di next video Hari apa eh Hari Isnin. Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan bye bye